contohnya lebih lebih mudah lebih mudah tidak perlu pakai diesel jadi untuk tenaganya pakai listrik listrikur tidak beli tidak usah beli bensin untuk selengkapnya ikuti saya terus jangan lupa like dan subscribe agar channel saya bisa berkembang Oke selamat menikmati Nah. Eh? Saja iya, kalau pebie Mesin. Bulan. Iki Mesin circle mini lur. Tutorial iki review ora tutorial. Iki ukuran, uh angalono, ah, uh? lagi, ukuran ya, yeah. iki ukuran kayu, ini. mesinnya mesinnya ini lor. ini pakai dinamo apa ini? jet pump terus ininya bisa diatur ketinggiannya, jadi kalau misalnya kayunya kecil atau memang tidak mau dibat tembus ini bisa di Atur pakai ini, lor. Pakai ini, ini dongkrak, dongkrak meja. Oh, kilo kecengkik, nih. Nih, ini, ini diputar otomatis, ini naik. Ini maunya mau diatur ketinggian untuk ini bisa diatur pakai dongkrak tadi. Kalau misalnya kecil di pakai rendah. Ini pakai dongkrak. Terus ini yang bawah pakai poli 2 ini pakai karting untuk memutarkan dinamo coba lihat dinamonya loh ini dinamo polinya pakai ukuran piragi piragier poli ini ukuran piragi poli kita ukuran kita 14 ya, ya. Nah, 1a kali 6 oh, 1a kali 6 lor ya ini 14 untuk memutarkan terus 15. dinamo, 15. Ah. dinamo ya. Oh dinamo ya, tapi seperempat kusumat ya ya main ini misi. main transmisi lor dinamo pakai seperempat mananya kalau misalnya listrik 900-an sudah bisa Dinamo 900 apa sudah an bisa ini ini untuk cop tapi iki terus untuk rangka pakai kayu segitiga ah, holo ini mungkin sekitar nantibo 80 cm, butuh 80 cm persegi, nah, kita sekarang jajal ini untuk set. Nanti kita bisa tanya-tanya dengan yang membuat bengkelnya, biar lebih jelas untuk ukuran serta budget, misalnya mau membuat loh. ini namanya mesin circle mini pakai tenaga dinamo jadi bisa memudahkan ataupun dan ngirit tidak pasah pakai diesel jadi kan untuk bensin tidak pakai cuman pakai listrik listriknya jika irit ini pakai 900 nah ini loh saya bisa tunjukkan ini kan di kasih kelonggaran malahnya jika ini apa klinden klinden yang longgar bisa di -start pakai sini jadi dinamo bisa digeser ke kiri ke kiri untuk ini jika lo sudah renggang dinamo jadi sangat mudah sekali jika lo nanti ini Clinton balting ini sudah longgar bisa digeser ke Sebelah kiri, kalau misal nanti ukuran untuk baut yang ini nggak ada, jadi geser ke sebelah kanan untuk melonggarkan. Ini nanti bisa di, mudah-mudahan bisa untuk memberikan informasi atau menambah informasi kepada para subscriber semua jika ingin membuat mesin seperti ini ini mesin circle mini pakai tenaga sanyo ini bisa dipilih di toko untuk mesinnya ini pakai pamjok pro single pass ukuran yang beratnya kok enak ya Oke okay, lor, langsung kita tanya-tanya dulu